Wisata pantai digemari banyak wisatawan. Karena selain bisa menikmati pemandangan biru laut yang tenang dengan angin sepoi-sepoi, orang bisa juga berenang ria merasakan deburan ombak. Namun beberapa pantai di Indonesia menawarkan sisi lain yang unik, selain keindahan alamnya yaitu sisi keangkerannya. Pantai-pantai tersebut kental dengan aroma mistis. Banyak cerita mistis yang dituturkan secara turun-temurun. Jadi pantai-pantai cocok juga bagi penyuka wisata horor. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like. Foto-foto keindahan Pantai Kedung Tumpang Tulungagung sudah lama viral. Pantai dengan batuan karang ini memiliki kolam-kolam alami yang memang sangat memikat untuk dijadikan objek foto. Pantai Kedung ini termasuk salah satu pantai yang unik. Anak-anak muda biasanya menyebutnya dengan pantai anti-mainstream. Keistimewaannya karena pantai ini memiliki laguna dengan warna air bening yang jernih. Pantai Kedung Tumpang Tulungagung terbentuk karena erosi laut yang sedikit demi sedikit mengikis karang di tepi pantai. Gugusan karang tersebut akhirnya tergerus dan menyisakan sebuah kolam alami atau laguna. Laguna adalah kolam air yang terpisah dengan laut namun memiliki air asin. Laguna ini terisi karena deburan ombak yang menerjang karang sehingga sedikit demi sedikit kolam-kolam di pesisir karang pantai ini terisi sehingga membentuk seperti layaknya jacuzzi atau kolam renang alami. Salah satu larangan di pantai Kedung Tumpang yang wajib dipatuhi adalah soal waktu bermain atau berenang di laguna-laguna alami. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena sapuan ombak, waktu terbaik untuk berenang di pantai ini adalah saat pagi hari di mana air laut sedang surut. Bukan hanya berenang saja yang dilarang saat air sedang pasang, untuk selfie atau swafoto di sekitar karang pantai ini pun sangat dilarang karena sangat berbahaya terseret ombak yang ganas. Ombak di pantai kedung tumpang tak bisa dianggap sepele Karena gugusan karang di bibir pantai saja bisa tergerus karena kuatnya ombak dari laut selatan. Mitos yang beredar di masyarakat sekitar adalah tentang larangan membawa buah jeruk. Pasalnya menurut penuturan warga, Sesepuh desa pernah berkata bahwa buah jeruk dapat mengundang ombak besar sehingga bisa membahayakan traveler. Terlepas dari mitos yang beredar, sangat disarankan untuk menjaga kebersihan dan juga jangan sampai melakukan aksi vandal dengan mencoret-coret atau merusak lingkungan sekitar pantai. Jarak ke pantai Kedung tumpang Tulungagung memang tidak mudah. Wajar jika beberapa tempat wisata paling indah dan menarik sangat sulit dijangkau. Ada keuntungannya karena tidak mudah diakses agar tidak cepat rusak. Karena berada di tepi laut yang jauh dari kota dengan akses jalan yang terbatas. Pantai Kedung Tumpang berada di desa Pucang Laban, kecamatan Pucang Laban, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Pantai Kedung Tumpang dikenal sebagai salah satu pantai terbaik di Jawa Timur dengan karang-karang dan tebing yang terjal. Justru itulah yang unik dan menjadi daya tariknya.